Daud, Daud ini benar-benar raja -benar Israel. Punya anak namanya Salomo. Itu ada inskripsinya, ada bukti-bukti sejarahnya. Nah kita punya uh, data sekunder ya, non Alkitab yang mengkonfirmasi kehidupan Yesus dan pelayanannya. Ya ini, ini lain waktu kita bahas ya. Oh ya tadi yang menulis kepada Kaisar Trajan itu namanya Prinius muda. Aku lupa lagi ngomong ya. Dari Yosefus, si pelapis Yosefus ya, sejarawan Yahudi, udah pasti kita kenal. Lucian, Marbar Serapion, Prinius muda. Ya, ini anaknya Prinius tua. Saya Tonyus Takitus yang terkenal ya dari Talmud, walaupun kita nggak minum Talmud ya, tapi Talmud ada juga yang uh, mendukung ya, Nah bahwa Yesus itu memang mati di situ. Kemudian sumber-sumber arkeologi tadi yang saya katakan ada 25 ribu itu yang mendukung Alkitab ya, jadi Alkitab itu koheren atau sejarah dengan sejarah. Alkitab itu juga merupakan kitab sejarah. Nah ini kita menggunakan metode standar yang sama ya dalam menguji kitab-kitab lainnya, Nabas maupun Quran. Uh, ini sekilas kalau dibahas lainnya banyak ini, ini siapa penulis Injil ini aku udah bahas juga Di sini, ini ada kesaksiannya Dari mana kita tahu Nah mungkin Cak Jurgis langsung Bahas ke tadi tuh um, Dari Gereja Timur Mengenai, kita bahas aja pe, uh, Yang dikatakan dipalsukan itu loh, tadi loh Jurgis sudah live eh, Kenapa dia live Minjaringannya kali Bukan, dia mau makan katanya, isi tenaga dalam. Saya ya. mau menambahkan sedikit, Bu, ya. ya. Simpel aja. Jadi kan, kanonisasi Alkitab ini kan uh, berdasarkan kon, apa, kanonisasi PL dan kanonisasi PB, kan? Jadi kalau di dalam kanonisasi PL ini, penjanjian lama ini, ya kan? Kanonisasi itu, dalam penjanjian lama itu dikaitkan dengan nubuat. Ya kan? Kalau dalam penjanjian lama, kalau kita merujuk pada penjanjian lama. Lalu kanonisasi dalam perjanjian lama itu di apa dikaitkan dengan perjanjian ya covenant. Lalu kanonisasi perjanjian lama itu juga dite, apa, ditetapkan ya itu melewati rujukan-rujukan perjanjian baru itu karena korelasinya di dalam akitab itu ya PB itu uh, adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang ada dalam PR. Lalu kanonisasi perjanjian lama itu juga di tetapkan ya oleh apa e, pemakainya itu dalam sesuai dengan ibadah yang dilaksanakan oleh umat Israel atau orang Israel atau bangsa Yahudi. Nah dalam kanonisasi Perjanjian Baru, ya jadi kanonisasi, kanonisasi Perjanjian Baru itu tidak jauh dari tradisi Kerasulan. Jadi ketika e, mengkanonisasikan Alkitab Perjanjian Baru, ya, itu tahunnya itu tidak jauh dari para Rasul hidup itu, nah, itu, karena para rasul inilah yang hidup sejaman dengan Yesus Kristus, ya kan gitu Nah, lalu kanonisasi Perjanjian Baru ini diterima secara umum di kalangan jemaat, ya. Ketika bapak-bapak eh, gereja mengkanunkan Perjanjian Baru ini, apa yang dikanunkan oleh bapak, bapak gereja ini diterima oleh jemaat pada saat itu. Lalu yang terakhir kanonisasi Perjanjian Baru ini juga bergantung pada ortodoksi, gitu. Ya ajaran yang lurus itu, nah, itu makanya kenapa uh, kitab-kitab apokrip itu tidak diterima, gitu. Injil Thomas, Injil Barnabas, ya Injil Maria Mandale, apa Maria, ya dan lain sebagainya itu tidak diterima karena setelah diteliti, ya kitab-kitab itu bukanlah kitab-kitab yang berdasarkan pada ortodoksi, ajaran yang lurus itu, itu. Nah, itu. Itu aja datang saya, Bu. silakan. Ya, saya, saya, saya tambah sedikit. Jadi, untuk kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru, itu ada syaratnya. Mungkin Romo Daniel sudah pernah mengatakan ini berkali-kali ya. Harus ditulis oleh para rasul. murid Atau uh, atau murid langsung dari para rasul. Jadi, zamannya tidak jauh. Ditulis pada waktu saksi mata masih hidup, yaitu pada zaman para rasul atau zaman apostolik. Makanya setelah Rasul Yohanes meninggal, tidak ada lagi kitab-kitab yang dimasukkan sebagai kanon. Tadi yang Pak Bagus sebutkan, misalnya Injil Maria Magdalena dan itu sebagainya itu ditulis setelah zaman para Rasul meninggal, ya saksi matanya nggak ada, ya. Misalnya Injil kanak-kanak Thomas yang kata Yesus, Yesus pada waktu bayi membuat burung-burungan dari tanah, itu tuh dongeng. Ya, walaupun kelihatannya wow, tapi itu cuma rekayasa atau dongeng, ya. Seperti dongeng putri salju. Dan itu tidak dimasukkan di dalam Alkitab kita kenapa? Karena saksi matanya sudah meninggal, kita nggak bisa memverifikasi cerita itu benar apa nggak, ya. Kemudian itu diterima secara universal tadi yang Pak Bagus bilang ortodoks diterima secara universal di gereja ajaran di dalam tulisan tulisan itu tidak boleh saling bertentangan jadi kalau kita baca tuh nggak pusing gitu ya ajarannya tidak boleh bertentangan di, dari Matius sampai Wahyu itu ya terus yang keempat gue lupa nih apa tadi ditulis oleh para Rasul atau murni langsung para Rasul ditulis pada zaman Apostolik ajarannya tidak bertentangan diterima oleh semua gereja intinya itu makanya kita kitab setelah zaman para Rasul meninggal itu tidak dimasukkan di dalam kanon alkitab kita walaupun tidak ada yang dibakar. Nah, terus nih, kalau kita lihat, ini adalah semua manuskrip tulisan kuno. Nih. Ada tulisan Nucratius, Plinius, ya, tadi Plinius Muda, terutama Plato, ya Herodotus, Tukidides, ini semua sejarah sejarawan terkenal juga, Aristopanes, Cesar, Livita, Kitus, ya Aristoteles, Sopocles, Homer, ya ini adalah makanan juara dua dari total manuskrip, uh, manuskrip atau literatur tulisan kuno. ya Juara keduanya adalah Homer. ya <tuh> Kemudian, Alkitab kita itu merupakan juara pertama, yaitu merupakan paling banyak, ya apografanya atau salinannya atau manuskripnya paling banyak dan paling akurat. Jadi keakuratannya 99,5 puluh sembilan koma persen. Nah ini yang penting nih. Alkitab itu tidak ditransmisikan dengan lisan, tetapi dengan tulisan. Yang kemarin Umi Dini mengatakan kami umat hafalan, kami hafal, kami hafal, kami hafal. Ternyata kita lihat Muhammad lupa, ya kan? Bahkan di Al-Baqarah 106 dikatakan Allah bisa menansakkan atau masuk atau membatalkan air itu dan membuat lupa. ya Jadi nggak benar kalau dikatakan kami hafal, kami hafal, kami hafal. Nah Alkitab itu tidak ditransmisikan dengan lisan, tapi dengan tulisan. Ya, ini contohnya nih, orang pertama ngomong nih, ini telepon yang kemarin dikatakan Umidini ya, Abdul Kencing sambil berdiri. Sampai sini udah Abdul Kencing sambil lari. Sampai sini lagi nih, generasi ketiga. Ini bukan hanya orang ya. Ini dari generasi ke generasi ke generasi. Ini Abdul Kencing lari-lari sampai sini. Sampai generasi keempat, Abdul lari terkencing-kencing. Generasi kelimanya, udah nggak ngerti lagi nih ngomongnya apa. ya Karena udah dari beberapa generasi ditransmisikan. Saya aja nggak tahu minggu lalu saya makannya apa. Makan kecil kan, makan soto kan, makan apa, lupa sudah. ya. Nah, cerita itu bisa ditambahkan, kalau usah jauh-jauh. Ya? Kisah Adam dan Hawa aja. Hawa aja udah menambah nambahin firman Tuhan. Betul nggak Pak Bagus? Yeah. itu belum bukan satu generasi loh itu satu suami istri malah tuh Tuhan ngomongnya apa jangan kamu makan buah dari pohon pengetahuan jadi kalau pada hari kamu makan kamu mati sama hawa aja ditambahin tuh ayat hmm. itu itu belum belum beda generasi loh itu belum zaman anaknya itu ayatnya udah nambah jangan kamu makan apalagi kamu rabak buahnya oh, tambah lagi itu begitu sampai anaknya itu apa nggak nambah lagi tuh ayat-ayat uh, apa -ayat malah berkurang apa malah luntur ini, ini Alkitab tidak ditransiskan dengan lisan, tapi dengan, dengan, dengan tulisan. Mungkin ini, ini juga, ini. Bu Sopi, mm -hmm. ada orang apal satu kitab, tetapi tidak 20-an huruf. Aku bingung juga. Mm -hmm. Tapi bisa apal ya, satu kitab begitu banyak. ininya ya, ayatnya ya. ya itulah misterinya. Iya, dan juga sekalian menjawab yang kemarin, yang dikatakan oleh Gordian itu, dia kan hanya menunjukkan kodek siniatikus, ya kan? Itu pada kan kodek, kodek, manuskrip, Alkitab itu kan banyak. gitu. Ya, kan? Ya. Iya, dan tadi Bu Sopi juga bilang tadi ada lima ribuan, Bu. Ya, manuskrip itu ada, ada, ya, ada yang resen, itu iya, jadi bro Edo. Jadi bagaimana ketika ketika satu, banyak ya, satu sumber itu nggak bisa dijadikan Buh. hanya kode sinetik itu saja? Itu kan ada kode Fati Iya ya, alkitab kita itu tidak, step, dari, ya, ya, tidak direkonstruksi dari tidak direkonstruksi dari satu papirus ya yang katanya segede kartu kredit ya tidak direkonstruksi dari kodyx nativus bukan alkitab kita itu dia mengambil dasar itu alkitab kita itu mengambil dasar dari teksus reseptus tadi yang manusia parisandis saya, saya cari saya share screennya silakan pak bagus iya jadi itu aja membantah kemarin gaul itu bilang seperti itu kan itu kalau hanya satu sumber saja kode Sinatikus itu enggak bisa dijadikan, apa dijadikan rujukan untuk kanonisasi Alkitab, gitu loh. Ya, Alkitab kami, kitab suci kami itu ada banyak buktinya gitu. Loh. Kan itu. Tadi dikatakan teman-teman yang mengatakan pap, yang ditulis di dalam papirus-papirus itu. Ya karena dari dari papirus-papirus itulah disusun, gitu, loh, dikanonisasikan. Gitu. Papirus-papirus itu sendiri ya, kalau dalam perjanjian baru itu ditulis oleh para murid, para rasul, kan seperti itu ada bukti otentik, gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan balik, gitu loh. Ya kan, apakah uh, kita bertanya ya, apakah kitab suci uh, apa saudara muslim itu punya manuskrip, gitu loh, sebagai bukti otentik, gitu loh. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Manuskrip di hati katanya, Pak. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Oke, tadi ada, ada yang angkat ya, Pak Bosman. Setelah ini saya mau share ini ya, tentang yang Daniel di Wallace tadi. Wallace. Jadi, ya oke okay. terima kasih. Silakan, Pak. Bapak dari Kristen atau non-Kristen, Pak? Kristen. Oh, silakan. Mas Edo, itu Alwan TV itu minta link di live chat. ada tadi di live chat saya udah share bikin lagi itu oh, Oke oke silahkan Pak. Pak saya hanya menunggu mas Alwan aja ya naik kalau udah ada saya mau bertanya sama dia iya mana dokter alwan istat atau dokter saya tidak tahu tadi saya ya, sudah kita, share saya, kalau kita bahas uh, jadi kalau titip omongan benar. Ya, kalau ketertaruan udah naik, baru saya mau bertanya aja. Oke, terima kalau, kasih. Itu dia minta link. Siapa itu, tadi namanya? Dokter Aswan. Eh. Alon TV. Ah. Ditip, minta link. Ya minta linknya. aku titip okay, aja. Itu. Nanti kalau apapun yang dia katakan, tanyakan. Bapak mengimani apa yang Bapak katakan? Kalau Bapak mengimani Mari kita diskusikan. Kalau tidak mengimani, percuma kita diskusikan. Oh, udah masuk, sudah masuk, sudah masuk. Saja so, titipannya. Jadi Silahkan. ini ya, saya share datanya. Coba, Tuh, uh, Pak Alwan, di artikel mana? Daniel Bibales ini mengatakan bahwa Injil dipalsukan. Kami minta pertanggungjawaban Anda untuk menjelaskan. Silakan pilih. Lumayan juga ya, saya menunggu ya. Lho, <tuh> dari tadi linknya ada kami share kok lumayan menunggu. Anda jangan suka framing begitulah ya. Tanya aja yang live komen itu berapa lama saya di bawah. Minta-minta link. Anda saya tadi masuk dapat dari mana? pakai HP, Yang pertama. Jadi. Enggak, yang, yang pertama tadi. Pakai pakai ini juga pakai di live komen Tapi begitu disuruh naik lagi saya cari linknya itu sudah nggak bisa lagi. Jadi saya minta-minta terus dari tadi itu. <laughs> Nih ya, ini saya tunjukkan pak ya. <tuh> saya tidak suka dengan teman-teman Muslim yang uh, manja gitu. Nih ya, pak. Jadi tadi live ada nih Pak ya, ini bakal lihat ya, jadi sebelum saya pin pun sudah ada, jadi narasinya saya, jangan narasi, saya tadi, saya tadi ujar, malah gitu. suruh suruh minta juga itu, teman-teman tolong di copy di paste gitu, ya makanya tidak perlu pakai HP. Ya. kan kalau di luar begitu, di CIA di mute, di CIA di kroyok, itu, itu, itu, ya nggak, tadi saya di mute betulan itu, benar nggak saya di mute? Betul saya mute karena Bapak yeah. tidak mengikuti arahan dari moderator. Oke oke oke, sekarang terus. saya ikuti arahannya mau gimana. Kita kita kembali ke topik nah. yang tadi dulu ya. Boleh enggak? Silakan. Ya, sekarang okay, kami bye. minta dulu Bapak pertanggungjawabkan di mana pernyataan dari Daniel Biwales ini. Ini saya sudah searching artikel konten by Daniel Biwales. Yeah, iya, jadi Bapak? nanti di, dicari saja. The... Tidak perlu Pak, Bapak harus mempertanggungjawabkan apa yang Bapak sampaikan. Yeah, iya, saya saya terangkan-terangkan. Enggak usah dipotong dulu ya. Jadi nah, nah, nah. Daniel... Bapak, bapak tunjukkan dulu di mana kalau itu baru kita yeah. diskusi kapan, kapan saya bisa itu, ternyata, ternyata tidak ada itu menjadi fitnah, Pak. Sebentar oh. sebentar, sebentar sebentar gini. Jadi Daniel Biwalas di dalam eh uh, sebentar ya coba, coba saya bantu carikan sini ya kalau kalian memang perlu cari. Kirim saja linknya Bapak. Ah, Waktu saya, saya kirimkan linknya sebentar ya. Okay, itu video YouTube-nya dia sama Bart Edman. Enggak, jadi begini ya. Ini kan bible.org ini. Oh, ini kan ini ini ada nih. Coba coba debis. cari itu, coba coba cari itu. Hmm. My favorite passage that's not in the Bible ada enggak di situ? Kirim linknya saja, Bapak. Entar dulu, mohon. Enggak nang begitu cara nyarinya. Saya bantu di mana? My favorite passage that's not in the Bible. Ada? Oh, ini. Ya, yeah, that's that. Yeah, that's correct. Mana pak pernyataan eksplisit bahwa itu okay. dipalsukan? Oke. Okay. Yeah. Oke. Jadi diturun ke bawah aja di bagian it's an important yang bagian it's an important point. Iya. Yeah. Di sini nggak kelihatan di layar ini. Mana pak pernyataan eksplisit bahwa itu dipalsukan? Iya, jadi seperti saya katakan, ayat injil dipalsukan itu yang salah satu dicontohkan Sebentar, di dalam. mana pernyataan eksplisit injil dipalsukan. Oh jadi marah-marah Pak, santai aja, pelan aja. Nah, ini saya memang seperti ini. Saya dari ini Pak Batak, Jawa Tengah, dari Banyumas. Iya. Mana pernyataan eksplisit injil injil dipalsukan? Ya, ini di sini di dikatakan and being an authentic part of John Gosses Rock Solid. Jadi kalau di situ di dikatakan ya, bahwasanya yang saya katakan tadi adalah bahwasanya Injil itu dipalsukan, itu betul-betul di, dijelaskan oleh Daniel Biwalas Iya, di mana, Pak? Di mana? Pertanyaan Maksudnya saya kurang. Maksudnya kurang... yang ini bapak, ini bapak baca di depan bapak itu bapak bapak gimana cara ini? Iya mana? Pernyataan ini eksplisi. memang tidak ada di Kodeks uh, Sinaiticus Mopuntatikanus, tapi ada di ya, lainnya. Dimana? Di mana ini dinyatakan bahwa ini dipalsukan? Gini, pemahamannya itu coba dipakai, coba gini. Ayat ini oleh Daniel B Wallace tidak dianggap bagian daripada uh, Saya kita tidak cuci. peduli itu. Wah, wah sulit loh Bapak, kalau Bapak enggak peduli, Injil Pak. Di... Ya, enggak. saya orang bodoh, sulit. Pak. kalau Bapak enggak peduli Anjakan sulit Anda orang gitu. pintar, orang pintar bisa jawab pertanyaan orang bodoh. Di mana pernyataan bahwa Injil sudah dipalsukan sesuai dengan omongan Bapak, Bapak tadi? Gini, gini, gini. Ini justru ini uh, artikel ini, Pak, ya. Coba Bapak baca judulnya aja. My Favorite Passage That's Not in the Bible. Yang Bapak baca itu yang uh, Perikop of Adultery itu itu ada di Bible Bapak enggak? Mana pernyataan bahwa Injil dipalsukan sesuai dengan kata-kata Bapak? Itu ada, Pak. Dok, gini, Dok. Gue jawab hmm, dulu ya. Makanya hati-hati kalau bicara Susah Pak. Kalau... Gini, gini, ini. juga kepada Bapak Anda ya, sama dari diri. Nah, kita kita kita lihat dulu pernyataan daripada Bapak Tehman eh kepada Daniel Biwala. Pak, jadi nah, pernyataan bukan, Bapak, Bapak di eh, jangan dia Pak, suka. santai aja, santai aja. Santai saya santai sangat aja. santai. Santai, Pak, santai. Nah, jadi gini, matanya, saya jelasin dikit, ya kasih saya waktu, kesempatan, mau bicara, ya. Kasih saya ya oke, okay. nanti saya kasih, kasih kesempatan. Waktu ke Bapak, makanya uh -huh. kalau mau bicara dipikir dulu, Pak. Boleh Ini kan bicara di okay. pasar? Oke, okay, sudah ya. Ya, oke, jadi Bapak ternyata tadi itu hanya hoax. Silakan lanjutkan. Oke, baik saya jelaskan nanti nanti jangan dipotong dulu. Mm -hmm. Sebenarnya ini sebenarnya ini hal yang sangat sederhana untuk memahami. Ketika misalnya Perikop of Delta itu atau tentang Yesus dengan uh, pezina itu wanita pezina dijelaskan oleh Daniel Diwales itu adalah apa ya Perikop yang dia sukai. Tapi sayangnya itu bukan bukan Bible, tidak ada di dalam Bible. Gitu. Artinya itu menunjukkan bahwasanya itu sebenarnya tidak ada itu palsu. Pemahamannya sesederhana itu. Nanti saya akan carikan yang lebih spesifik lagi kalau misalnya ingin pernyataan nah, Daniel diwawancarai. Ya, saya sudah carikan nah. yang spesifik. Saya mau share screen sebentar. Saya mau jawab tadi yang dikatakan Perikop Pembedal. Sebentar Bu, ya setelah ini Bu Sofi, nah. saya saya berharap banyak bahwa menjelaskan ternyata belepetan begini. Jelasin dia Pak. Aduh, tinggalkan Bu Sofi. Ya, jadi, jadi tadi hmm. yang dikatakan Perikop Pembedal itu, ini sebenarnya gini. Ini adalah varian teks berjajar baru. Ya, yang tadi yang ada ratus ribu varian teks di dalam perjanjian baru sudah kita petakan, 75 persen, kemudian 25 persen itu masih dibagi-bagi lagi, ada 13 persen. Yang paling berarti adalah 0,25 persen. Ini adalah uh, websitenya Daniel the Dewaris yang tadi disebutkan. www.csntm.org. Jadi semua manuskrip kita itu di-upload sama dia di-foto di situ. Ya, Jadi ini namanya Center for the Study of the New Testament Manuskrip. Dia, dia, dia mendigitalisasi semua manuskrip perjanjian baru yang ditemukan di seluruh dunia yang tadi kita bicara ada sekitar 25.000 sekarang ini baru sekitar 2,6 2, juta halaman. Ini anda bisa bisa desain ini saya kasih linknya itu ya. Jadi anda bisa lihat sendiri ini dia dia baru mendigitalisasi sekitar sekitar 250.000 halaman jadi masih seberapa persennya tuh 250.000 dibagi 2,6 juta yang seharusnya kita bisa akses nanti kalau dia selesai ya dia foto dia digitalisasi kita bisa lihat satu-satu manuskrip semua ya baik dalam bentuk papirus, majusco, minusko maupun leksionari yang kita punya. Ya, ini ini ini, ini Ada bisa lihat di situ? Jadi krisen ini terbuka sekali. Nah, sekarang kita lihat nih, ini varian-varian teks ini, contohnya di dalam teks Injil Matius sendiri. Ya. Ini saya bagi ya, textus Reseptus ya, dengan teks Alexandria. Yang tadi dikatakan makanya NIC beda dengan KJV betul. Tadi kita pakai dua famili manuskrip tadi. Yang satu menggunakan teks reseptus berdasarkan teks Byzantium yang satu berdasarkan teks Alexandria. Saya menerima yang teks Reseptus atau yang teks Bizantin, ya. Ya contohnya nih, ada yang satu uh, Gadara, Grasa, sorry ini pernah dibahas Pak Estrasoru. ya, yang satunya Gadara. Ya, ini ini ini major atau teks Reseptus. Ya. Nah, ini, kita ini, di, ini. diskusi aja bagusnya, Bu. Diskusi aja bisa nggak Aku mau mau jelasin dulu, nanti ya, kayak om. kayak apa kayak ngajarin gitu, jadi enggak nah, ngajar, Pak. Spender Maksudnya tahu, gini pak. loh, gini gini. Saya, saya tahu ini, ini sudah saya sudah saya baca semua gitu. Sekarang, sekarang kita fokus dulu Ngediskusiin satu satu hal dulu. Pertama, ya, apakah menurut Daniel D. Wallace Injil atau kita sebut ada ada ayat palsu di dalam Bible itu yang yang kalian percaya? Tidak ada, ada ayat palsu pak. Okay. Injil. Nah, sekarang saya, saya jelaskan sebentar sebentar. sebentar. Ya, itu dalam kasus dalam kasus manuskrip Alkitab Alkitab kita itu kelebihan 10% persen. Jadi manuskrip Alkitab kita, hmm. dalam kasus manuskrip Alkitab kita, itu kelebihan 110 persen ayat. 10 persennya itu masih dipertanyakan apakah itu termasuk autografanya atau tidak. Di dalam kasus manuskrip Quran, Quran kehilangan Jangan 70 persen ayat. Jangan ke Quran dulu. Nanti, kita Nanti kita ke Quran. Bahas, gampang, gampang, mana yang gampang, makan gampang itu. Saya open ya. Yeah. Saya open masalah itu. Nah gini, kita diskusi dulu pelan-pelan, one, one by one aja, step by step. Ketika Daniel B. Wallace mengatakan, misalnya Perikop Avdal Kemudian ada ayat yang dihilangkan di dalam NIV ya. Jadi ini bukan masalah terjemahan yang kayak ibu bilang Papa, tadi. bukan dihilangkan pak. NIV itu memakai teks teks Alexandria. Iya, nanti kita ke situ. Coba kita buka dulu sama-sama oh, Matius tujuh belas dua ayat uh, NIV coba. Pak. Matius Matius tujuh ayat dua puluh tolong dibuka tadi dulu. Tadi bapak baca enggak? Ada empat family manuskrip. Western. Kita buka dulu, biar biar kita Dan bisa antium. Iya, biar gantian ya. Saya, kita itu bisa dasarnya tampilkan gak? adalah Alexandria. Bisa bisa kita tampilkan dulu enggak? Gitu. Sudah tahu saya. NIV itu Bukan bisa. Enggak saja. Kita ada penonton juga yang nyimak ini. Gak apa-apa kan kita tampilkan. Saya mau dulu, bahas kan. tadi perikop of the Saya mau jelaskan. Gak apa-apa kan kita tampilkan dulu kan Matius 17 ayat 21 kan? Heeh. Hmm. Alvan, kan? kita coba harus dengan baik. Pak Alwan, kita, kita itu Enggak sudah mengujar. tahu KGV baik -baik. dan NIV itu beda Tadi kan tolong, saya sudah jelaskan tolong ditampilkan, hmm. tolong ditampilkan dulu Baru nanti saya berikan sedikit tambahan ya, Kalau kekristenan ada. menunjukkan Keakademisan ribuan tahun gini Kok jadi kejang-kejang? Quran -kejang? ya, ada berapa manusia, saya, ya, Pak? Saya sangat santai sekali ini Coba hmm, bisa nggak ya, teman-teman di sini lah, Tampilkan Matius 17 ayat 21 Baru Tampilkan aja Tampilkan aja, ya maksudnya gitu aja Bapak tampilkan Nggak saya sedang dong. ngebahas tadi ya, Pak. Gantian NIC dong, Pak itu Avan. menggunakan dasar manuskrip Alexandria yang berbeda dengan teksus receptus. Itu kita gini bap, Gini, Mbak, gini Mbak, gini. Harus perlu saya terangkan baru nanti saya masuk ke teksus receptus biar teman-teman paham Saya mau bahas dari Perikop Davidri dulu. Ya, gini aja Matius 17:21. Ibu ibu ibu, Ma, ibu nanti saya minta Ibu jelasin. Waktu. Saya nanti Bapak bisa Ibu jelasin. Saya minta ya, ibu, ibu jelasin Matius Ma Tolong Pak Alwan, di sini ada moderator. Tolong Iya, kasihan sekali saya ya. Artinya tidak tidak punya seperti tidak berdaya, hmm. ya. Jadi, oh, hanya oh, untuk oh, menampilkan maksudnya gini: "View tujuh belas ribu tujuh satu aja." Baru nanti saya minta tahu, Ibu Sofi, "Apa awan? Awawan maksudnya kita sudah tahu yang ada di sini." Ya, nanti ada, kalau nanti kalau langsung itu ya. permintaan oh, saya ini, jadi Kita menghemat lihat waktu, kita sudah tahu. di kumpulan teman-teman, bisa, bisa, bisa, di, di, awan, klan, bisa nggak? Bisa enggak Matius tujuh belas atau dua Saya mau Tapi, pertama, Mbak, dari Koko yang Bapak katakan tadi, ayat palsu, baru gantian, Benuh, sulit. Kalau kita mau bikin argumentasi aja, sulit dihalang-halangi gitu. Mungkin tampilkan enggak, Matius tujuh belas atau Saya mau menjawab dari Koko yang, Bapak oh, kata -kata yang kata -kata. Ya, nanti saya, saya bertanya satu, di situ satu, itu satu, pertanyaan satu, saya satu-satu, satu-satu. kita, kita oh, fokus ke satu aja. Menggunakan hasil jadi itu ke satu yang lain. Tampilkan aja, apa ya, Kita fokus ke satu aja ya. Ini saya kita lupakan yang tadi yang barusan. Saya minta ke satu. Topik saya nggak akan jawab. Bapak, Saya akan jawab itu sampai tuntas. dulu bu, saya anggap lupakan aja. Bisa, bisa sebentar. Oke, saya mute semua ya, Pak. Alwan, tolong satu-satu, Pak. Ya, tadi Bapak, yeah. menyampaikan tadi yang sudah tadi biar Bu Sofi enggak, enggak gini-gini Gini, saya, saya, enggak, saya, saya, saya, aja dulu. saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, dulu saya, saya, saya, saya, saya, Pak, saya, saya, saya, teman-teman ini ini, ini akan bagaimana memperjelas caranya, semua ini. Bagaimana jadi kalau kita ingin bicara varian berdialog, semua, mereka Kita lihat ke sini aja. Gitu, sebagai acuannya. Jadi, gitu. Kami moderator mencoba memoderatorin. Jadi tolong hargai. Bosofin aja. Eh, saya minta, minta sama satu orang gini, bisa dong gini, yang saya diskusi satu orang aja. Satu orang aja yang bisa saja diskusi bicara, siapa? Anda bersabar, ngopi dulu, tutup mulutnya dulu. Jadi moderator sedang bicara. Jadi tadi Bapak menyampaikan isu A, misalnya biarkan Bu Sofi untuk menyelesaikan isu A. Saya tidak nyinggung Prickop of Saya tahu kerinduan Bapak untuk belajar tentang Alkitab. Kami sangat bersyukur. Sini gini gini. Pak, saya bisa sedikit. Sedikit aja gini. Maksud saya gini, biar terarah. Saya minta saya dialog sama siapa ditentukan aja dulu, Dengan moderator dulu, Pak. Nanti baru kami arahkan. Dengan Bapak ya. Dengan Bapak berarti ya. Moderator Mo, O moderator moderator. Iya, saya pengmoderatornya. Ya saya Edo, Pak. Berarti dengan Bapak kan? Dengan bapak, eh, bapak, bisa diskusinya eh, Ngomong ya. terus, dengarkan dulu. Sabar, Anda, eh, saya khawatir Anda ini belum makan malam jadi begini. Sabar, ini moderator, kita dialog akademis, Anda yang sopan ikuti eh, alur diskusi yang baik. Biar Bu Sofi menyelesaikan apa yang tadi Bapak tanyakan satu persatu. Saya enggak, oh, aduh, gimana? Oke, atau sekarang bantuin aja deh. Pasti kita, kita aja dulu yuk. Kita kita aduh, teman -teman Kita gini aja, Quran. kita minta ke satu topik aja kan. Kita tentukan Oke, dulu topiknya itu bukan topik Quran. yang saya setujui. Nama siapa yang nyentang Quran? Baca ke Quran. Oh, enggak Nggak dong, Pak, Bapak dengar dulu. Nanti kita kita bahas enggak ke sini bisa, dulu. Saya Bapak motong Sofi. Oke, Bapak 10 menit jelasin Quran deh. Manuskrip Quran ada berapa di dunia ini? Rado. jadi ini ini kesannya Bentar, kayak alat, sebentar. enggak karena Anda tidak bisa. Bapak, sebentar. Jadi gini, kita bisa ganti topik ini, Ibu Sofi bisa ganti topik asalkan Pak Alwan mengakui bahwa pernyataan Pak Alwan tentang topik yang pertama, Pak Alwan sudah salah. Itu dulu. Pak Alwan sudah akui yang tadi itu, ya, Pak Alwan salah. Kita lanjut ke topik kedua. Oke, okay, oke, okay. kita yes, anggap sih. saya salah aja, enggak apa-apa. Kita lanjut. Oke, okay, okay, Bu Sofi, dia sudah mengakui dia salah, jadi kita terima. Sekarang yeah, lanjut ke aja 2. Sih, 2. Iya. Bukan, uh, bukan. Bukan. Saya mau betul. jelaskan, walaupun Pak Awan sudah terima, tapi saya tetap mau Loko. jelaskan bagi semua yang ada di Youtube. ya. Sekarang kita lihat, Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes <tuh>. 7 ayat 57. <tuh>. <tuh>. Gimana 58. saya sudah membuat? Up. Bagi para kritik teks, sebenarnya hanya ada tiga yang dipertanyakan yang mempengaruhi. Yang pertama adalah Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ya, yang tadi saya mau jelaskan tapi Pak Awan potong terus ya, longer ending ataupun shorter ending itu yang diperdebatkan. Yang kedua adalah Perikop of lima tiga sampai sebelas, kemudian Phoma Johanium. Satu Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebenarnya itu aja. Itu aja adalah yang paling pokok yang mereka pertanyakan. Sekarang saya mau jawab satu aja. Tadi kan disinggung katanya ini ayat palsu kata Daniel Wallace. This is my favorite first there's not in the Bible katanya. Sekarang kita lihat Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 sampai 11 Yesus dan wanita yang kedapatan berdosa. ini katanya ayat palsu. Ini adalah sebuah perikop yang ditemukan di dalam Injil Uh, tolong, Pak. Itu kalau Pak Awan lagi makan, ditutup dulu, mengganggu sekali. Aduh, nya Oke, udah. Merikop ini tidak ditemukan di sebagian besar manuskrip Injil Yunani awal, yang tadi dia katakan family manuskrip Alexandria. Ya, itu tidak ada di dalam P66 dan P75. Keduanya dituliskan pada akhir tahun 100 ataupun 200-an. Makanya Daniel Boles mengatakan, oh, ini bukan di ya Tapi ada dalam dua naskah penting yang diproduksi pada awal atau pertengahan 300-an. Ya, Sinaiticus Vaticanus. Ya. Perikop Apodotri ada di lebih dari 1300 manuskrip Yunani. Manuskrip Kodeks bisa juga merupakan manuskrip Latin paling awal yang masih ada yang memuat perikop ini. Jadi ini ada di manuskrip-manuskrip lainnya. Dari 23 manuskrip Latin kuno, ya, dari Yohanes 7 sampai 8, 17 berisi setidaknya bagian dari perikop ini dan mewakili setidaknya tiga aliran transkripsi yang dipercaya. Jadi famili manuskrip itu ada empat, aliran Kaisaria, famili manuskrip Kaisaria, Western kemudian Bizantin itu yang kita pakai secara umum yang tadi saya sudah jelaskan kemudian family manuskrip Alexandria. Ya yang kebanyakan dipakai adalah yang Bizantin dan Alexandria. Yang Western dan Kaisaria ini enggak dipakai ya. Makanya tadi dia mengatakan NIV dengan KJV memang beda ya. NIV memakai dasar manuskrip manuskrip Alexandria. KJV memakai dasar manuskrip manuskrip Bizantin. Kemudian ya kalau kita baca nih ya, Santo Agustinus dari Hippo ini menggunakan perikop ini secara luas dan dari tulisannya dia menceritakan ini diriwayatkan oleh Rasul Petrus. Jadi ini kita mendapatkan ini juga, dan selain dari beberapa manuskrip uh, Yunani, ada di dalam kodeks yang terpenting, ya. tapi ini juga ada dalam catatan Bapak Gereja kita. Kemudian jelas, Faustus Mileve, ini, ini orang uh, Antikris, ya, orang non-Kristen, di dalam karya kontemporernya juga uh, menggunakannya. Ini adalah minusko 1333. Ini manuskrip yang berada saat ini di Yerusalem, dikategorikan sebagai Hagios Sabas 243. Ya, ini kalau Anda bisa baca, ya, ini mengandung Yohanes 8 ayat 3-11. Ini ditulis pada halaman antara halaman terakhir Lukas dan halaman yang berisi judul Bab dari Yohanes. Ya, Jadi, dari halaman terakhir Lukas sampai Yohanes, penulisan dimulai dengan judul yang mencakup kedua kolom baca. Jadi, ini, ini merupakan um, leksionaris tadi yang kita bilang, ya, ini bacaan untuk 8 Oktober untuk menang Santa lagi. ini dibaca pada waktu uh, jemaat itu berkumpul, ya, menemukan leksionaris atau bacaan mingguan, disebutnya. Ya, ini dimasukkan. Ya, dan dari kolom pertama ini dimulai dengan kata-kata bahasa yunani dari Injil menurut Yohanes. Jadi Pericope Deuter ini dari kesaksian jemaat mula-mula, ini Injil menurut Yohanes. Subjudul yang biasa digunakan di dalam leksionaris untuk memperkenalkan leksionaris dari Injil Yohanes. Jadi mereka baca ini setiap tanggal 8 Oktober karena Santa Pelagia itu tadinya seorang penari. Ya, Santa Pelagia seorang penari yang mungkin pelacur juga. Kita nggak tahu, harus bertobat jadi Kristen. Jadi biasanya mereka membacakan leksionari tertentu yang berkaitan dengan Santa atau Santo tertentu. Ya, makanya leksionari mengenai karikopa pedalter ini dibacakan pada waktu memperingati Santa Pelagia. Ini, tulisannya ini sudah jelas nih. Ya, jadi kita tahu nih, ada di bagian Injil Johan, tapi di bagian mananya ya, kita lihat ya. Nah. Uh, Perasaan ini diikuti oleh kata pada waktu itu sebuah perasaan lucu rutin dimulai digunakan untuk memulai pembacaan. Ya ini, ini ini dapat dari mana? Ini bukunya. Kalau anda mau ini James Nepps Junior itu juga ada YouTube-nya. Ini juga salah satu dari pakar perjanjian baru ya yang sekelas juga dengan Daniel Wallace. Sekarang kita lihat Perikop wanita yang kedapatan berzina. Ini ada di dalam manuskrip. Gini um, gini gini gini. Kita pakai waktu aja ya. Jadi ibu jelasin pakai waktu. Saya oh, juga dapat waktu saya. bisa enggak. Terlalu banyak terlalu Saya, saya kan? giliran saya bicara dipotong. Terus saya sudah nyerah. juga. Saya saya sempat. sedang menjelaskan kepada pemeriksa terlalu, di YouTube. Terus. Gini gini. Anda gini saya, kan tadi sudah saya, saya sudah baca gitu. Gini, kalau ibu tadi nyinggung tentang perikovov ya. Anda tahu jenisnya -jenis nggak? Pertama gini, coba saya jelasin dikit. Jadi ketika saya, kita saya bicara tentang ngomong, kodeks, enggak. itu cuman kodeks BZ aja. Uh, Pak Jadi, Awang, uh, kalau bertanya seharusnya yang yang kita itu yang seharusnya mendapatkan waktu. Gini coba kasih waktu 3 menit aja, bisa nggak? Tiga menit bicara. Saya jelaskan dulu ya, tadi Pak Alwan kan sudah saya jelaskan. Saya sudah paham dulu, Pak. Saya mau menjelaskan enggak? kepada Bapak. waktu YouTube. kalau gitu kasih waktu berapa menit gitu, biar saya bisa nunggu. Dong, kita... uh, sebentar Pak Alwan, ya. Jadi biarkan yang Anda sudah mengantisipasi waktu, orang Pak. Sudah, memberikan jawaban. sudah panjang sekali saya sudah tadi mendengarkan Yang apalagi. diperlukan adalah Bapak berapa bersabar. menit? Minta berapa Bapak menit coba? Bapak, Bapak bersabar. Moderator, moderator kasih bisa enggak kasih waktu bisa? Bapak Enggak ada batas. Saya enggak ada batasan. Jangan semuanya bicara tolong. Bapak bersabar, biarkan yang ditanya menjawab dengan leluasa. Karena orang beda-beda. Iya -beda nah, ini jelasin. gini, saya minta diskusi. Saya ngajak diskusi. Iya nah, ini Kita diskusi mengajak. pak. Bapak bertanya, kami menjawab. Jadi jadi sahabat. jadi jadi saya minta saya ditampilkan nggak bisa. Saya minta diberikan. Ya iya orang saya belum saya jawab. Perikop Abdul ya, yang Bapak. pak? Sekarang ada. minta berapa ya. menit? Ibu Sofi minta ya, berapa menit? Silakan. Saya mau tuliskan ini pak. Perikop Abdul Tri. Oke saya hitung dari sini ya. Silakan ngobrol lagi ya. Saya hitung sudah berapa menit ya. Silakan. Nggak nggak berapa menit terserah moderator. Nanti bapak. Iya silakan ya ya Anda yang ngobrol. Kalau Anda jadi nato sih, aduh nanti anda kalau ketika room. Bapak menjelaskan Quran kami juga beri waktu seluas iya, luas, Anda yang Anda yang punya room jadi silakan aja terang. Bukan yang punya setel, room, Pak. kami iya. komunitas, Pak. Kami kan di Iya setahu justru banyak egoi. komunitas gini punya room Anda. Silakan aja. Nah, untuk itu Bapak menghormati, ikuti apa yang doa doa Ya, Iya. Ya, santai Pak, senang. Silakan Bu. Ya, kita Sari jelaskan Alkitab kita dengan luar biasa ini Bu. Dari kodeoter ini ada di dalam manuskrip 225. Ya, ini ditemukan setelah Yohanes 7 ayat 36. Ini dalam manuskrip uh, The Family One ditemukan setelah Yohanes 2:1 ayat 25. Anda mau lengkapnya saya kasih YouTube-nya James Snaps. Saya, ka saya kasih Anda link ke bukunya James Snaps ya bukti-bukti ini. Di dalam kelompok manuskrip ini, disebut Keluarga 13 terdapat setelah Perikop Kapitel ini ini ada ya setelah Lukas 2:1 ayat 38. Dan dalam manuskrip 1333 itu setelah Lukas 2:4 ayat 53. Kemudian kita baca juga nih Eusebius dari Kaisaria ya di dalam kitab uh, sejarahnya tahun 300-an, Papias, tahun 110. Tabias ini uh, apa, dekat sekali dengan dengan Rasul Yohanes ya jarak waktunya ya. Ini merujuk ya mereka menceritakan di dalam tulisannya sebuah kisah tentang Yesus dan seorang wanita yang dituduh melakukan banyak dosa sebagaimana yang ditemukan di dalam Injil orang Ibrani yang mungkin merujuk juga pada bagian uh, yang ini ya. Di dalam bahasa Syria terdapat juga di dalam didas Didaskalia Apostolorum. Mungkin nanti Edo bisa jelaskan ya di Didaskalia Apostolorum atau sorry atau Jurgis, ya. Ini diakui oleh gereja ini Didaskalia Apostolorum ya disusun pada pertengahan tahun 200-an. Menyatakan ya, seorang uskup yang tidak, meneri, tidak menerima orang yang bertobat akan melakukan kesalahan. ya Karena kamu tidak patuh kepada juru selamat kita dan Tuhan kita untuk melakukan seperti yang dia juga lakukan terhadap orang yang telah berdosa. Yang ditetapkan oleh para penatua hadapannya dan meninggalkan penghakiman di tangannya kemudian pergi. Jadi pada waktu ketika orang mau merajam wanita ini. ya Tetapi dia yang mengetahui isi hati bertanya kepadanya dan berkata kepadanya, Sudahkah para tetua itu mengutukmu anakku? Dia berkata kepadanya, maksudnya kepada Yesus, tidak Tuhan. Dan dia berkata kepadanya, pergilah aku juga tidak akan Menghukum. Karena itu ada di dalam Karena itu, di dalam dia, juru selamat kita Dan Raja dan Tuhan, jadi karena teladan kamu Hai hey, para uskup, jadi dia mengutip nih kisah mengenai uh, Di sekali apa Adwin, mengutip kisah mengenai Yesus Yang tidak menghakimi wanita yang Berzinah itu, dikutip di sini Ya, dikatakan kamu juga harus mengikuti teladannya Harus mengampuni orang yang berdosa Kemudian Paus Leo Agung, ini tahun 400 461 Mengutip perikot ini dalam kotbahnya ke-62 Menyebutkan bahwa Yesus berkata, kepada perempuan berzinah Itu yang dibawa kepadanya, aku juga tidak akan menghukummu Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi Ya, jadi dari bukti-bukti ini tidak benar kalau dikatakan oh, dari kofoid ini tidak ditemukan di dalam Injil manapun. Ya, sorry saya tadi salah. Ternyata dia ada di dalam Sinaiticus dan Vaticanus. Ya, justru ada ya di situ ya. Nah, ini saya sarankan sih uh, kalian tadi akses ke Daniel B. Wallace Dia punya website. Ini websitenya, ini Daniel B. Wallace. Anda bisa lihat manuskrip kita dan James Snaps Jr. Dia punya banyak buku sekali itu James Naps Jr. Nah, tulis di sini ya James Naps Jr. Anda bisa beli bukunya di Amazon bahasa Inggris sih tapi ini ada beberapa bukunya khusus mengenai kritik teks ini karena dia ahli perjanjian baru. Jadi bukan hanya melihat apa dari teks ke teks saja tapi kita juga melihat kutipan bapak-bapak gereja. Maka tadi kita bilang ada sekitar satu juta lebih kutipan bapak-bapak gereja atau enam puluh ribu kata ya kutipan dari kitab-kitab uh, Injil ya maupun kitab-kitab perjanjian -kitab baru kita jadi kita hanya kita melihat dari bukti-bukti sejarah itu bahwa ternyata Perikop of the ini memang ada di dalam manuskrip walaupun tidak semua ya itu aja dok silakan Pak Alwan nah alhamdulillah oke oke maaf saya mau maaf ya kalau misalnya tadi agak sedikit cerewet oke. Uh, jadi saya bebas juga ya apa namanya menjelaskan sesuai waktu yang diberikan pada saya jadi kalau kita bicara tentang manuskrip ini sudah jelaskan sama Daniel Diwala sebenarnya jadi kalau pernyataan ibu tadi Bu Sofi bahwa itu ada di uh, ada di Vaticanus, ada di Sineticus, itu nggak benar. Dan Daniel, Daniel B. Wallace menjelaskan satu-satunya di manuskrip yang uh, mengutip ayat perikop of adulter itu adanya di B, gitu. Di simbolnya D. Kalau di Sineticus itu nggak ada, di Vaticanus itu nggak ada. Jadi kata Daniel B. Wallace, nanti saya bisa satu waktu saya carikan uh, dalam bentuk video ya, dia yang ngejelasin kayak gini enggak malu gitu menyatakan bahwa etnisnya yang, yang ditambah-tambahkan. Lo memang Adit, tersiap, saya sudah ngomong alkitab itu kelebihan Jangan 110%. dipotong dulu, Bu. Jangan dipotong dulu, oke? Okay? Pak, tadi saya sudah ngomong di dalam kasus manuskrip alkitab. Kita iya, iya Tapi ayat. ini kan kesempatan saya. Tadi saya ibu kayaknya nggak diprotes sama teman-teman kalau ngomong. Iya tadi. pernyataan diprotes. Anda tuh menyesatkan. Anda mengatakan ya, boleh, ayat boleh-boleh. apa-apa. biarin dulu. Bu Sofi biarin dulu. Dia bukan menyesatkan, jadi ini pendapat dari Daniel B. Wallace. Memang agak sedikit dilematis ketika sudah berbicara critical textual, menggunakan prinsip-prinsip yang dipakai Bruce Metzger, Daniel B. Wallace, dan lain-lain. Dan saya tidak pernah ngutip sedikit pun dari Ehman, dari, dari James, dan lain-lain. Nah, uh, uh, Alan and Kurt, Barbara, Barbara and Alan juga sama, kurang kurang lebih seperti itu. Makanya ketika kita ingin melihat perbedaan manuskrip itu, itu kita bisa lihat di Novum Testamentum Grace. Ya. Saya punya bukunya, di situ dijelaskan dengan dengan clear kok, bahwasanya Kenapa misalnya pakar Bible sekelas Daniel B. Wallace ini yang ibu jadikan sebagai e, ibu puja-puji sebagai seorang pakar itu, menganggap ini bukan ayat palsu. Jadi begini, manuskrip itu ya, manuskrip yang dipakai oleh Erasmus itu, ketika dia ingin menyusun e, Bible yang sekarang yang katanya ibu lebih percaya itu, itu menggunakan manuskrip yang abad ke-9, ke-10 yang sudah tua. Ketika belum diketemukan manuskrip e, kodeks yang tertua tadi, yang di abad ke-4, ketika diketemukan kodeks itu, Akhirnya mereka mulai mengkritisi manuskrip yang e, abad ke sembilan, sepuluh, sebelas dan seterusnya. Iya, iya. Izinkan saya jelaskan. Izinkan saya jelaskan. ini manuskrip Alexandria yang bapak bilang dari NIV. Biar saya jelaskan dulu, Bu. Sabar. Jadi Sehingga... bukan bilang kalian tidak tahu ya, Pak ya? Iya apa -apa, nggak apa-apa. Kalau ibu mutinya. tahu, ibu, ibu tahu juga nggak ya. apa-apa. Oke, okay, biarkan biarin saya jelaskan. Dulu, orang pasti memang tahu. Biarin dulu, Bu Sofi. Oke. Okay. Nah, ketika manuskrip tertua itu ditemukan, maka kemudian dari Westcott and Hort ya kemudian mulailah kemudian mengkritisi, jadi dikenal dengan textual criticism. Maka adalah versi Bible yang baru yang kemudian mengkritisi itu. Nah, saya tadi merujuk ke ayat yang dihilangkan atau dibuang Maka, maka ini bukan terjemahan. Di Matius 17 ayat 21, kalau Bapak Ibu buka NIV, ayat itu sudah enggak ada, dibuang. Kenapa dibuang? Karena itu enggak ada aslinya di dalam jadi ini kan berarti kita bicara bahwasanya eh, yang tidak dipalsukan itu yang mana? Pakar-pakar so, Bible sendiri yang mengatakan itu palsu dan akhirnya dibuang di versi terjemahan baru New International Version tadi, sehingga itu kayak menantang fakta gitu. Faktanya gini. Terus kita mau gimana kalau faktanya seperti itu? Nah itu dulu saya poinnya. Silakan. Tidak ada pernyataan palsu pak. Bapak sekarang bukan novum, novum testament <tuh> pak. Gini, gini, gini. Di halaman berapa, Pak? Gini, gini. Oke, okay, oke. Okay. Dari tadi Bapak mengulang-ulang terus. Oke okay lah, kalau Bapak nggak suka dengan istilah palsu. Tapi kalau saya tanya balik ke Bapak, Bapak kenapa Bapak, ayat itu dibuang? Bapak mengakui kalau itu tidak ada kata palsu. Oke, okay, oke. Okay, ya? okay, saya, saya terima aja. Saya terima Aduh, Pak okay, okay, ya? Bapak aja. Ini di sini. Oke, okay, sekarang saya tanya ke Bapak. Loh, ke kami tungguin ke, dari tadi, ya, Bapak saya saya... ternyata, aduh, kacau sekali. Saya tanya ke Bapak ya. ke Bapak. Mau fungsi testamentum halaman berapa? Saya tanya. Saya tanya ke Bapak ya. Sebentar, Jangan uh, ke, di dalam video saya, tanya ke Bapak. Ya, Kalau orang Kristen Halo, mau belajar, itu sudah saya kasih ya. Ini kalau mati, ada itu. ayat yang dibuang Acau. dihilangkan, itu itu menurut Bapak, kenapa alasannya? Kenapa Allah, Allah, Allah di Surakarta, Al di Surat sapi betina, 106 enam dia bisa nasa kasusnya, atau atau dan langsung ke Quran kan? tanda <laughs> ketika ketika enggak bisa ngejawab ini, enggak bisa jawab. Kita bisa jawab nanti. Nanti saya saya bisa kasih tahu, saya bisa kasih tahu. Saya bisa saya kembali ke pertanyaan saya yang tadi, Pak. Ya, ah, Bukan, kawan, bapak di si, NIV, ya, kalau ba... ayat itu dibuang, Pak. Bapak menurut sudah, Bapak, bapak boh, itu oh, apa maknanya? dibuang, ya, ayat Itu, tidak ada dibuang itu. Oke, silakan buka Matius tujuh belas, di NIV. lihat layar, lihat layar. Kenapa nggak berani buka Matius di tadi? Bapak, lihat layar yang saya share screen. tidak? Nggak kelihatan. Saya pakai HP nih, kecil, kecil. Lihat. Enggak bu, dia udah melakukan pembongkaran publik kok bu ini bu. Tadi ngawur itu dia. Saya nggak yakin dia itu punya bukunya Novum Testamentum Ini <tuh. tuh> nah, nah, ada 1711. NIV coba belajar B Pak Alam belajar dari uh, apa? channel saya ya. Ini kita lihat nih, Unlock the Bible, bapak-bapak buka. Ini bagian varian teks dalam Perjanjian Baru. Ya, video nomor 19c. Nah, itu saya kasih contoh aja. Di Matius tujuh belas dua ini saya ini ini, ini, ibu ini, ibu, saya ini, dari Wikipedia. ini, saya tahu ini, tiga gitu ini, ini, ini, ini, ini, ini, varian ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ada ini, ini, itu ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, Pak, kita buat, sudah buat tahu bahwa di NIV ayat ini enggak ada. Mati 17, ayat Oke, okay, bagus. Ya. Berarti ayat itu dibuang. nah Sekarang menurut Ibu Sofi. Sekarang dibuang, Pak. Dia menggunakan dibuang. family manuskrip yang berbeda. Tadi saya sudah jawab. Iya. Sekarang alasan saya tanya ke Ibu. Ada dua manuskrip yang berbeda, kan? Yang satu pakai manuskrip A, yang satu pakai manuskrip B. Yang satu ada ayatnya, yang satu enggak ada. Mana yang benar? Kita. Mana yang benar di antara Tidak dua manusia? Masalah satu. sama seperti Anda punya ya kasih. Iya, tapi menurut Ibu mana yang benar? Persis mana persis persis yang benar? Sama seperti Bapak. dulu, Bu. Karena kerangka si... Bapak-bapak jangan menilai Alkitab ada kami dua manusia seperti Bapak yang dibuang ayatnya satu masih ada. Mana yang benar? Kedua-duanya benar dan bisa diterima, Pak. Ada satu yang benar. Karena Alkitab kita tuh memang enggak gebuk dari langit. Ada dua manusia. Kalau halo. Kalau ayatnya satu ganda. Pawawan, Awawan, Anda memandangnya kalau dari Islam memang itu salah besar, tapi ya, jangan pandang karena, dari Islam, ya, kami karena Islam itu beda. Kita kita punya, kita punya, kita Dengar Pak punya, Pak. Dengar punya, Pak. kita punya, kita punya, Bila kita punya, dengar punya, kita kita nggak kita punya, kita punya, kita punya, kita punya, kita punya, kita punya, kita diskusi dengan punya, kita siapa, gak, siapa, Tunggu sebentar, kita semua kita punya, kita punya, kita punya, kita punya, kita kita nggak bisa kafir kita Mereka nggak pakai manuskrip yang berbeda sumbernya, tidak masalah. <laughs> Alkitabnya katolik aja itu beda dengan protestan. Kami gini loh, Pak Awad, kitab suci itu bagi kami sesuatu ilmu. Kami mengenal Tuhan dan para nabinya dengan jelas akurat alamatnya, lokasinya, jumlahnya. Jadi kami tidak mempercayai wahyu yang diwahyukan, dihafalkan yang isinya ya, hanya sehat Isinya di, hanya lagu-lagu, isinya tidak. hanya pujian-pujian, isinya hanya katanya tuduh-tuduhan. Kristen di sana, tidak pernah di sana. mengklaim titik koma ya? Alien itu nggak kami klaim. Tunggu sebentar, yes. Pak, bu, bu, bu. Sebentar, bu. Jadi kita, Pak Wawan, kita tidak menerima seperti modelnya Islam. Contoh wahyu yang benar itu harus berbentuk syair, berbentuk sabda, berbentuk uh, tuduhan. Sana itu itu yang disalin batal. Itu bukan Ismail. Tuduh-tuduhan. Kami itu disertai dengan bukti otentik. Nah, penulisnya juga beda. Niv beda, KJV beda. Tidak masalah itu perbedaan prinsip kami itu tidak ada masalah bagi kami karena polanya Alkitab suci dari sudut, sudut pandang Kristen dengan Islam berbeda pak jangan anda bawakan kacamatanya Islam memandang alkitab sangat jauh beda oke silakan ya jadi tadi saya sudah menyatakan bagi kami orang Kristen tidak pernah mengklaim ya firman Allah turun gedebuk, kemudian titik komanya harus sama kita nggak pernah mengklaim seperti itu ya justru kita sangat-sangat terbuka menerima family-family manuskrip. Hmm. Tadi dikatakan NIV kenapa hilang? Iya, karena dia mengacu kepada family manuskrip Alexandria. Uh, bagus. Hmm. Ya. Oke, okay, uh, nah sekarang bu, bu, mungkin yang harus dikatakan itu bukan NIV-nya menghilangkan ya. Iya, iya mengacu bukan, kepada family manuskrip berbeda. NIV itu mengacu kepada manuskrip yang berbeda dengan KJV di situ. Betul. Pertanyaannya, mengapa bisa tidak ada di apa di, di naskah kinetikus ada di ini ada beberapa faktor kalau kita mau belajar sejarah bisa aja naskahnya sobek atau kena rayap atau bagaimanapun karena naskah-naskah alkitab itu juga ada beberapa juga yang tidak terbaca ada yang dimakan tidak terbaca kambing. tapi kalau dimakan kambing nggak ada ya nggak ada. Nah, okay. jadi jadi seperti itu Bro Arwan okay, jadi bukan dihilangkan tapi memang di manuskrip itu tidak ada sehingga ketika itu diterjemahkan manuskrip itu ia ya diikuti dan itu bagi kekristenan hal yang biasa Tidak masalah Tapi iya. ketika ada di tempat lain Ya sudah, diterima juga Sama yani. seperti misalnya kitab Taurat ya Taurat Yahudi sekarang dengan Taurat Samaria itu berbeda Punya varian teks Saya bisa buka itu Kitab Yeremia itu ada dua versi Mau pakai yang mana? Bahkan Masmur sendiri pun nggak sama Ada yang 150, 151, ada 155 Karena bagi kita, kitab itu bukan kurang gedepuk <tuh> Sudah? beda pemahaman. Oke okay, bisa gantian. Oke oke bisa gantian? Atau masih ada yang mau ngomong lagi? Pak ma, ma, saya mau ngomong oh, Pak. Pak Alwan Pak Alwan. Pak Alwan bisa sedikit. Bener bener Pak Maksud saya gini satu-satu aja gitu. Kalau semua nah, pada nah, ngomong betar. juga. Iya. Yeah. Uh, saya mau nanya sama Pak Alwan. Pak Alwan iklak iklak. Cukup. Ya Pak Alwan iklak Pak Alwan. Pak Alwan iklak coba yang di depan. Iklak. Gak kelihatan. Ya itulah seperti itu lah ceritanya beginda. Enggak ada apa-apa juga yang ditampilkan sih. Maksudnya gini Pak penyalinan Itu bukan fotokopi Oke mungkin kita ini. gantian ya Soalnya jadi kayak banyak yang ngomong ya. gitu Terus ya. cuman ya. saya sendiri biar adil mungkin gini Saya saya ngomong lalu ada teman Kristen satu Saya ngomong oh, ya, lagi kan. ada lagi Gitu yang lain kalau Menurut aku Pak Alwan Pak Alwan tidak memahami apa yang kami jelaskan Saya paham Karena, ya. okay, saya. karena okay. ketika kami menjelaskan Pak Alwan itu berpikir supaya kami mengikuti yang dipikiran Pak Alwan, tapi kami tidak, katakan tidak mesti, tidak, mesti harus nggak sudah kan dijelaskan Ibu Sopi kok menurut ya, ya, saya anak nah, sekarang, sekarang diam dulu coba Pak Alwan. Sebentar Pak Alwan, Pak Alwan itu seorang sarjana, bukan anak SMP, Bapak itu anak SMP aja udah ngerti kok. Gini gini dalam diskusi itu kita tidak bisa apa namanya memaksa orang harus sama dengan kita, sepaham dengan kita enggak apa-apa, kita diskusi aja normal gitu. Nah, ya. nah, Oke saya silakan, silakan silakan. Jadi kita sudah menjelaskan Pak Alwan. Tunggu sebentar Bu Sofi. Alkitab itu, itu direkonstruksi dari semua kodenya masih ada. Iya, maksud saya gini, saya datang tidak untuk dengar ceramah gitu. Saya juga sudah baca. Jadi saya saya jelaskan. Sekarang datanya Pak Alwan mana? Datanya Pak Alwan nggak ada dari tadi kulihat. Ya, ini Enso Mas Budi tunggu dulu. Biar, Biarin di oh dia. Oh, Pak Alwan datang, saya nggak mau dengar gimana. Nggak mau semua orang dia. Dia mau hanya mau bahasnya sudah dibakar Usman. Kayaknya saya dari tadi mendengar terus juga. Ya silakan langsung aja Pak Alwan. Saya heran dengan pengetahuan Pak Alwan. Pak Alwan masih tetap di dalam Islam. Sudah, sama kawan pahlawan, Bapak sudah murka dari dulu. Oke, okay, saya tanya ke lain. Jangan ketemu sama Muslim, tiga puluh nol ribu. Asal Quran bisa, kan Pak? Tanyakan, "Begitu, Bu, yang lain dong, yang lain dong." Jangan jawab dulu deh. Tengah, yang ya, lain jawab dulu, ya. Tunggu, adakah? Tunggu, coba buku mana? Mana kasih kawan? Kasih kawan dulu, kasih kawan dulu ngomong deh. Jangket jang dia tuh, cuma bisanya Jangan nual kita apanya? Tanyain yang aslinya, manuskrip Al-Qur'an mana gitu. Nyanyikan dong, gak dong, Ma, jangan bahas ke Alquran dulu ke apa Alquran, alquran, alquran, Nanti nangis dia, okay, okay. jangan boleh jemput palsu. Oke, oke, oke. Jangan enggak usah, kita fokus saja ke diri kita, ke Alkitab kita. Alkitab kita, al kita tanggung kok iya, iya. Bude, iya. Jangan, jangan ngomong. Ayo, musopi maju, bos nih. Musopi lanjutkan, jadi, jadi oh, Palawan dari ngomong. Semua yang tadi saya jelaskan tidak ada yang kita tutupi ya pak. Saya sudah menjawab so, semua sekali. 400 ribu perbedaan. Ya kita menjawab dari mana manuskrip kita, kita berasal, bagaimana alkitab itu kita direkonstruksi. Saya tadi juga menjelaskan ada perbedaan terjemahan. NIV tadi yang dia singgung memang betul Nggak, ada. Saya yang tanya ada. Aja, Saya tanya saja ke Bu Sofi ringkas saja gitu. Kan manuskrip, Ibu Sofi akui ada uh, NIV dia merujuk ke manuskrip yang kita bila, bisa sebut CT atau critical text. Kemudian yang satu merujuk ke apa namanya textus receptus ya TR gitu. Di, di, di CT itu dihilangkan karena manuskripnya lebih tua lebih tua daripada uh, Pak, tr gitu jadi dihilangkan memang tidak ada ayat itu di situ beda manuskripnya Ya, nah, itu tolong itu saya, tolong saya dengarkan, dilang, tolong saya jelaskan, tolong saya beri waktu juga gitu, bicara ah, gitu Sekarang saya tanya ya, Bapak mengakui manuskrip Bapak mengakui kritik teks tadi yang mengacu kepada manuskrip familia Alexandria Bapak, itu, okay. ibu, itu ibu lebih tanya ke saya. Makanya saya bilang tadi, kalau mau diskusi hmm. itu siapa gitu, jangan semuanya pada ngomong gitu, satu aja siapa tunjukin Silahkan dengan bakal. Bu Sofi kok, silahkan okay, Sofi lah. aja jangan-jangan manja ya. lah, udah diskusi saja Oke, nah Ibu Sofi saya tanya nih. Saya lihat kemanjaan Ibu, diskusi yang ngegas susu Bapak saya lihat itu kayak gimana gitu saya rasanya. Loh, waktu saya bukan nungguin Bapak di sini. Oke, oke, oke, sudah sudah sudah sudah. Saya bapak. dengan Ibu Sofi ya. Bapak, oke, saya dengan Ibu Sofi ya. Memang tidak berkenan. Loh, diusir saya mentang-mentang punya rumah. Pak, <laughs> kalau di, Bapak kan dari agama penyempurna yang tangguh lah, jangan cengeng, Pak. Ini saja yang Bapak ada dari lho. tadi tuh saya santai sekali loh. Iya tapi Bapak tolong sebuah tadi sebuah Bu Sofi memberikan saya. masukan Bapak pernyataannya jangan tendensius. Tadi Bu Sofi sudah menyampaikan Oh, bapak, saya bapak enggak usah tanya kalau gitu mending saya wasitnya. Gini ya, Bapak Bapak itu punya Bapak apa namanya? Bapak enggak bapak itu cuman, tidak, cuman saya, saya tahu apa cuma bisa dengan biasa sebagai moderator. Bapak membangun argumen Bapak dengan baik. Tapi tolong jangan Yang buruknya buruk apa, saya Yang buruk yang mana? Coba bapak, buruk. hindari pernyataan yang, yang tadi sudah kami tegur. Tidak ada yang menghilangkan konteksnya seperti itu. Silakan lanjutkan diskusi. Oke, jadi gini. Jangan, jangan framing seperti gitu. itu. Silakan jadi, lanjutkan. Ini saja, betul. Ketika saya mengatakan menghilangkan, itu memang kalau Anda buka NIV, itu tidak ada. Jadi memang oleh pakar Bible sendiri yang menyusun NIV, itu dihilangkan. Karena ketika mereka merujuk ke manuskrip yang lebih tua, itu tidak ada. Jadi prosedur kritikal tekstual itu gini. Daniel Biwalas mencoba untuk merekonstruksi mengembalikan karena nggak ada kan, enggak ada aslinya Bible itu sama dengan Quran juga nggak ada otografnya. enggak oh, ada ya pak. Men ya. Menukrif ya. Ketika misalnya ketika misalnya Daniel, Daniel Biwalas mengatakan nggak ada aslinya nggak ada otografnya mereka bertemu pada salinan gitu. Nah salinan yang kira-kira yang lebih kuat dan bisa diterima itu tentu salinan yang lebih dekat ke zaman Yesus. Unfortunately sayangnya yang berbentuk kodeks itu kan hanya di abad keempat saja Sinaiticus, Vaticanus gitu. Ketika misalnya uh, ada ada di, di dalam ada dua manuskrip nih, ada manuskrip satu, ada manuskrip kedua, Pilih yang mana? Yang paling tua apa yang yang, yang masih muda? Ya pasti menurut, menurut Daniel Biwalas. Menurut Daniel, sudah, sebentar, kita, sebentar Ibu, sebentar Ibu. Oke. Oke, jelasin, bukan. Gak apa-apa Ibu jelasin lagi nanti bertahun-tahun nggak apa-apa. Maksud saya gini, ketika Daniel Biwalas menegaskan bahwasannya eh uh, ya, uh, of adultery itu harus dibuang, alasannya sederhana bagi Daniel Biwalas itu. Alasannya kenapa? karena itu palsu menurut dia sehingga harus dibuang dan mana, dia mana Pak kalau kata palsu datanya atau mana diulang lagi enggak Bapak. Bapak Pak ini pa kasihanlah aku lihat tuh ada notifikasi <laughs> dialog oke oke oke saya pakai <laughs> saya pakai jadi jadi apapun istilahnya intinya itu harus dibuang ayat itu dia tidak otentik ah okay. udah aku jelaskan tadi sama kau macam nah. mananya kau ini dokter kau Pak Wawan kau juga kau itu stop diarin biar nanti kita tunjukin dia jadi jangan menyimpulkan Pak Wawan bertanya curiga boleh. Nah, Karena nah, sekarang, kan. sekarang sekarang saya tanya aja ke. udah di udah dibilang saya, dengan, nggak, ibu sofi, nggak, kan? nggak, saya usah, dengan ibu Savi kan. enggak enggak enggak usah, sofi, usah ya. lagi enggak usah lagi. udah cukup. Santai -santai Lalu apa pada cukup cukup cukup dia masih. Ya, makanya Pernah, begini teman-teman ya. saya perhatikan dia ini bukan untuk berdiskusi tapi terlalu memaksakan. apa-apa ya, ya. nanti kita ya, jadi jangan tenen. sebentar Pak Pras jangan nggak apa-apa ini moderator kami bukan kurang kerjaan. Ya, sudah Saya pamit dia, dulu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, ya? Kita mau tanya, jangan lu, Kapan-kapan aja, ya? Kapan-kapan aja, ya? Kapan-kapan aja, ya? Kapan-kapan untuk ya? Kapan-kapan aja, ya? Kapan-kapan aja, ya? Kapan-kapan ya? Kapan-kapan aja, ya? sini kapan aja, ya? kapan Di aja, ya? kapan ya? Kapan-kapan aja, ya? kapan ya? Aduh. Kita kita diskusi tentang kaunologi. Ya udah Pak, kita menit saja deh. Bapak jelasin tentang Quran, Pak. Kami udah, nyimak, Pak. Silakan. Sudah. Saya Remute nya semuanya. Iya, mau ditanya Quran kalau Quran-nya dimakan kambing. Silakan jelaskan Quran 30 menit, Pak. Ya, Saya mute ya, semuanya. Ngantuk Silakan. ya. Silakan. <laughs> Pakai presentasi dong. Data-datanya mana? Mulai sejak zaman Nabi sampai sekarang. Manuskrip-manuskripnya tunjukkan seperti Ibu Sophi tadi bisa enggak? Kami dengarkan satu jam sampai besok pagi. Ya, saya mute semua mikrofon teman-teman. Kita dengarkan ustadz Alwan menjelaskan tentang sejarah Quran dan arkeologinya. Jadi, jadi, nanti saya kita diskusi aja, Ibu Sofi. Cari waktu kita dua gitu, supaya enggak ada apa. Enggak, iya, nanti nutusnya. dengan Ibu Sofi di sini rame-rame gitu. Berikan ke Ibu Sofi tampilkan, tampilkan. Tapi, Bapak cerita tadi, saya sudah cerita banyak mengenai Alkitab. Sebenarnya, Bapak cerita tentang Quran. Silahkan, nah, nah, nah. karena udah malam ini di sini udah setengah saat dengan tuk. Saya nanti kita cari kesempatan yang Ya, udah, udah okay. lah. Ya, teman-teman, kita ketawa bareng-bareng lah. Ya. <laughs> aduh, Oke, okay, saya pamit dulu ya. Ya, ya terima pak. Ya, ya, selamat dada tinggal. Salam. <laughs> aduh, Aku pikir tunggu, tunggu, tunggu. Sebentar, aku, aku mau ngomong dulu deh. Menurut Cahaya yang dijelaskan Ibu Sopi itu sudah diakui kok. Naskah manuskrip itu ada empat yang besar besar. Yang, ini kayak yang ini NIP, dari sini, yang ini dari sini ketika gak. tidak ada di sini di sini ada itu wajar Kenapa karena manuskrip tapi kok nggak ngerti api di ngakutan T ah, itu aja nggak aku pikir tadi aku pikir tadi tadi kasih Kak Edo waktu dia berjalan aku pikir dia akan sabar, menggerakkan Quran itu loh halo halo halo halo halo halo halo, halo, halo. halo? halo? Dah hilang, Halo? Lah, hilang, aku. Ya, ya, ya, ya. Halo, bro domba, nah, aku mau ketawa. Aku ya. telah tadi ketawa. <laughs> Hai, bang, gitu, gini, gini, ya Eh, laja tuh, gini, gini, gini. Apa lagi, apa lagi? Apa lagi, Sebagai kita, pendengar ya. lagi, apa Saya mau ngomong. Ya kan, jelas itu. Terus juga ada kita bisa lihat nih, ya. Jadi bahasa Inggris itu juga bukan hanya NIV dan dan apa namanya KJV. Ada American Standard, ya kan gitu. Ada Bible in Basic English, dan seperti itu, ya. Ada New English Translation. Artinya tadi kan Bu Sopika sudah ngomong tadi bahwa NIV itu dengan KJV beda, gitu loh beda dalam arti bukan ber berbeda ada ada hal yang paling esensi tidak gitu loh. NIV itu mengambil dari dari apa namanya? eh uh, apa tadi Bu Sobi? Sedangkan KJV itu dari Testus eh, Testus ya. Kan udah dijelaskan oleh Bu Sobi itu. Harusnya mengerti gitu, memahami gitu. Kan seperti itu. tadi, kalau jadi tadi hmm. ketika saya bilang jangan Anda menilai Alkitab dari sudut pandang Islam, pasti keblinger. Ya Jelas nggak masuk lah sudut pandang mereka menilai kitab suci itu harus diwahyukan, dihafalkan dan isinya nggak oh. penting, nggak jelas juga isinya nggak penting. Pokoknya itulah syaratnya jadi kitab suci. Kalau yang kita punya justru salah. Kitab suci kita jelas, terang benderang, terperinci, akurat. Soal perbedaan-perbedaan itu bisa kita terima. Namanya manusia kan ribuan cara berpikirnya. Silahkan kita tinggal pilih. Nah, gitu. Ya udah udah mentok tadi. Aku tanya, oh. yang yang di, di disebut tadi namanya siapa? Setu Setu sama Daniel. Bukan. Daniel. Itu dia masih Kristen apa udah udah berubah anu pengabap eh, agama apa namanya? Ma, dia masih Kristen apa enggak yang mengatakan bahwa itu kitab eh Bapak ayat itu sudah dibuang. Dihapus oh, apa ditambahin? Bukan. Jadi gini ya, Daniel B. Wallace itu ianya, uh, ya. Profesor Perjanjian Baru. Tapi hmm. jangan udah Kristen kan? kan? Sebentar, sebentar. sebentar. Enggak, enggak masalah Kristen atau bukan. Ini kan akademis. Hmm, enggak ada Tapi masalah. intinya, enggak ada apa yang tadi dia nyatakan itu penyesatan. Karena saya ya. buka di danielbwales.com, itu Tidak dikatakan terdekat, kan? bahwa itu tercantum di didirah sekali ya. Dia mengatakan tidak tercantum di diri sekali, ya saya tanya Novum testamentum halaman berapa, dia tidak mau jawab. Makanya kalau mau buka data, buka data, kita juga bukan orang bego, kita punya akses ke data, Novum testamentum halaman berapa. Tidak ada, bahkan tidak ada perkataan dari, uh, gini ya, justru si Daniel B. Wallace ketika membahas uh, Pericope of Adultery ini, itu justru mengutip dari penjelasan Pak Edman, Pak Edman mengatakan bahwa itu ada. Maka ditemukan di dirimu dan gospel of Hebrew. Iya, tadi saya saya sampaikan tadi saya, itu saya, betul. Saya betul udah, udah, udah, lengkap kali penjelasan ibu Sofi tadi. Makanya aku betul. udah emosi aku tadi. udah aku, aku. Bila, sorry, sorry. Aku, aku ya, aku. tidak mau mendengarkan kalian ya. aku, pengen, aku, kalian aku, aku, aku, berpendapat dulu diskusinya kalian aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, kita biarin aja dia ngomong lalu kita ceter satu satu satu jadi kan lebih lebih bagus nggak usah kita potong potong apa-apa biarin aja dia ngomong lagi kemudian satu ini kan bapak seperti kata anda nya di mana sih pak kok tadi kita udah ngomong begini bapak nggak ngerti sih bahwa ini bukan dihapuskan lihat ya kayak gitu loh jadi nggak ada masalah kalau menurut saya biarin aja kita yang lain semua termasuk saya juga harusnya tenang maksudnya sekali lagi tusuk lebih tajam. Seperti kayak Aido bilang, di mana adanya? Kata-kata itu ada di mana? Apakah dia benar mengatakan itu? Jadi itu tajam kalau memang ini ada pendengar. Jadi semuanya jelas. gitu. Oh ya ini si, si, si yang masuk ini bego ya. Udah dijelasin, masih nggak ngerti. Masih balik lagi, balik lagi. Malah ngeliatin gobloknya. Nggak apa-apa, malah dia balik-balik malah. Bagus buat kita. Keta gobloknya bisa diceter-ceter. Dan menunjukkan ketidakjujurannya. Dan menunjukkan bahwa dia memberikan keterangan-keterangan yang sifatnya palsu. Sorry ya, aku suka berkencan. Nah, saya bisa share screen. ini Ini ya. set skin, tentu kelihatan kan? Ya. Ntar Pak ya. Bagus kelihatan ya. kan? Iya, tadi saya sudah tunjukkan ya. bahwa seluruh manuskrip kita itu ada empat family manuskrip: Kaisaria, Western, Bizantin, Alexandrium. Semua terjemahan Alkitab Al di seluruh dunia hanya memakai dua kalau nggak Bizantin, ya Alexandria gitu loh. Nah, yang menerima yang versus Reptus yang Bizantin ini yang kayak GV. Kalau ada yang memakai NIV, boleh juga nggak apa-apa, karena mereka berdasarkan manuskrip yang lebih tepat. Tetapi ada di dalam Injil saja sudah terdapat 3.000 variasi atau perbedaan. Nah, kalau kita lihat, berarti yang lebih intact itu adalah yang tektus-receptus. Mana yang paling benar? Dua-duanya bisa dipakai, tidak mempengaruhi doktrin. Betul. Betul, nggak mempengaruhi doktrin sekali. Sudah, jel sudah jelas tadi yang disampaikan sama Ibu Sopi. Okay. Itu uh, udah, cuman, cuman gak apa-apa. Biar mereka sudah jelas, bego. Iya, memang <laughs> emang, emang dia kan tujuannya gini loh. Dia tujuannya kan cari-cari kesalahan dan bikin kata-kata yang gak ada, kan? Seperti dipalsukan. Daniel mengatakan itu dipalsukan. Nah, semakin dia ngomong begitu, semakin bagus. Apalagi kalau live, kita kutip kerekatan. You itu tidak ada, itu yang memasuk. Kita udah jelaskan gini-gini. Pengertian seperti tadi ngomong bahwa itu tidak mempengaruhi doktrin dan itu tidak ini gini bukan bukan apa gitu. Maksudnya jelas apa, apa Jadi ini ya teman-teman, ini jelas ya, dari websitenya Daniel Wallace -nya. Jadi dia menanggapi itu jelas bahkan terkait artikel yang ada di nafkah no, apa nafkahum testamentum halaman sekian Dia menanggapi tidak ada satupun perkataan bahwa itu dipalsukan. Justru Betul. dari Daniel itu menjelaskan dengan baik itu ditemukan. Itulah. tadi dia bilang katanya tidak ditemukan di Papias dan di, di daskali Aduh, ini orang betul-betul. Makanya ketika saya tanya tunjukkan Novum Testamentummu, halaman ya berapa? katanya dia punya buku. Dia tidak berani gemeteran. Bahkan ditemukan nih di dirimu dan Gospel of Hebrew. Bahkan si Daniel itu mengutip dari penjelasan Ehman. Jadi yang yang dia dia dia, dia uh, si Alwan ini tunjukkan pada malam hari ini betul-betul tendensinya itu lebih kepada takiyah Tak apa yang dia. Mm -hmm. Dari takianya itu kepentingan atau mau, mau apa begitu memalukan sekali sebagai seorang akademisi dia tidak menyajikan data dengan berbagai alasan pakai handphone segala macam kita sudah buka datanya segala macam tadi dia bilang katanya dipalsukan kita kejar tidak ada ini tulisan lengkap dari Daniel ya Biwala ini jelas semua nih. lihat nih Alkitab kita nih manuskripnya diteliti segala macam dengan teknologi kita tidak melihat itu di dalam Quran. Ada ada di kurang teman kurang teman kurang, teman kurang, ini kurang ada. Pak mau ngomong ke silakan bro. aja Pak Aidono. Dono Dono. tadi yang Bu Sofi cantumkan itu CST CSN CSN tm Org org ini ini khusus ya dia memang untuk mendigitalisasi manuskrip manuskrip dia uh, di di -scam semuanya dan segala macam nih dia menyediakan dia menganalisa dia mempublish menggunakan mengembangkan dan dia siap menyajikan itu untuk siapapun yang membutuhkan luar biasa kita kekristenan sangat kaya akan data-data ilmiah dan proses-proses ilmiah, tidak ada yang ditutupi gitu. tapi, mereka, tapi, mereka... tapi sayangnya bro Edo justru orang yang sekolah ilmiah menolak yang ilmiah, heran aku ya karena kerangka mereka masih kerangka uh, zaman dulu bukan mereka uh, yang ilmiah menolak ilmiah mereka yang iq kurang menolak yang ilmiah dan tidak mengerti yang ilmiah itu apaan. Jangan menambah dosa, jangan menambah dosa. Aku jawab tadi itu singkat, jelas, padat, enggak bertele Pak, Dono silakan Pak Dono. Pak Dono, Pak Dono, silakan. Oh iya, yeah. selamat malam semua, Tuan tante. Kalau saya Pak ini ya, e, jawabnya yang karena saya bukan ahli gitu ya. Tapi jawab saya, teman ini mungkin ada yang pernah pernah mengasih penjelasan tentang Alkitab, kitab suci kita gitu ya. Contoh, kalau saya, saya kan penulis lagu dulu gitu ya. Dulu. Itu saya punya buku kayak harian, judulnya "Inilah Gitu Saya nggak e, Saya nggak Sebut Saya Tulis Lagu" ini. Kemudian buku itu saya hilang. Buku saya hilang. Kemudian saya ngumpul lagi sama teman. Eh gimana buku? Oh hilang. Saya tulis lagi tuh, okay. tulis lagi. Terus saya kasih ke teman. Teman saya saya. Eh gue salin ya. Gitu. Salinan itu lagu itu di teman saya. Anggaplah perumpamaan ini mungkin anggap aja saya matius. Nah kan gitu kira-kira gitu. Nah kalau orang Kristen sendiri memahami itu bahwa kita bukan kedebuk gitu, itu salinan itu bisa aja ternyata buku dari saya ditemukan di mana, kemudian karena terdorong banjir dia kena kemana terus kemudian teman saya ke mana, iya, ibaratnya kayak seperti itulah proses gambar-gambaran uh, bahwa kita bukan gedebuk ada memungkinkan bahwa saya pun bisa bisa apa Menulis berlak, be, syair lagu, kemudian teman saya menyalin itu bahwa ini karangannya si, si siapa? Si Dono gitu kan. Si Dono gitu. Kayak itulah kira-kira. Si Dono siapa sih? Oh dia ini Kayak gitu. Cuman saya simpel ini aja sih, mungkin Bapak itu yang maksain karena gedebuk. Itu bener kata Bu Sofi tadi, <laughs> karena maksain begitu ya udah gak ketemu <laughs> sampai ujung berung. Eh, ujung Itu <laughs> gitu aja deh Bang. Cukup. Ujung Berung. Ujung Berung itu di mana itu? Ujung Berung. Itu dekat Karang tuh, Batuk Karang. Bandung ya? Ya, setahu saya di Bandung. Aku pernah ke Ujung Berung dulu. Yang daerah ini dulu ini orang Ujung. berung Batuk Karang mau ngomong tuh, Batu Karang. Itu Batu Karang. Shalom. Shalom. Shalom. Sama juga, saya juga bukan ahli ya dalam hal ini, tapi saya lihat channel ini untuk belajar. Cuman lihat orang dabeg kayak tadi tuh. Ya, di, kita bisa pahami lah. Karena mereka nggak punya kodeks Itu aja. Thank you. Ada, Pak. Ada, Pak. Laki hati, Pak, dan pikiran katanya. Yafal. Hmm. Ya, aku kan aku. Gak, Walaupun aku mereka kan. profesor, kecerdasannya ditaruh di dompet. Dompet taruhnya di mana? Kecerdasannya taki ya? Nggak ngurus aku. Koknya kecerdasannya dita, disimpan di dompet, dompetnya ditaruh di? Di Nggak, bukan aku yang ngomong. Bukan kalian yang ngomong. <laughs> mancing Mereka Sekarang punya buku sangat itu. sangat jelas tentang kelahiran, tentang sperma, tentang buah. Uh, semua sangat jelas. Tapi kenapa profesor-profesor ini masih tetap mempercayai yang lain, yang aneh, yang di luar apa yang dipelajari? Bukannya berarti kecerdasannya disimpan di dompet? Bukan, bukan bukan masalah itu pak. Itu karena kebudayaan pak. Hmm. Saya juga jumpa, jumpa profesor begitu, tapi masih masih. Ternyata mereka duit dui, yang gimana ya percaya dengan agama tapi percaya dengan yang namanya klinik-klinik uh, gitu pak jadi ya, hampir sama sejalan tuh pak bukan gini sperma itu berasal dari mana <tuk> profesor pr profesor tentang apa kelamin lah pak anggaplah ya aduh dulu, dulu bahwa sperma itu berasal dari A, punggung enggak kalau dalam ilmu, ilmu kedokteran kastis karena cer cerdasannya itu tahu dari tes disimpan di dompet yang benar yang di punggung itu tulang dada ya, itulah. itulah makanya itu aku bilang dari dulu Terus, nah, pintarnya mereka. Pintarnya ada disimpan. yang tahu papirus botmer ini enggak? botmer ini katanya dia berisi pasal dari pasal 1 sampai pasal 14 nih. Baik, saya cari papirusnya yang mana, hmm. mana? belum ini saya mau, ini, saya mau share tadi, tentang yang Bahasa Inggris tadi ya Supaya si Alon pengerti papirus tadi nah, itu Kita kasih aja seperti nah, itu Ini, ini, ini asal-usul perkembangan Akitab Bahasa Inggris ya. Nah ini sejarah kita ya. Baca aja sini Jadi memang yang dibilang oleh Bu, bu Sophie benar gitu loh Jadi dalam Akitab terjemahan Bahasa Inggris pun Ya mereka dari beberapa beberapa sumber gitu, ada yang ngambil dari Vulgata, ya kan? Ada dari dari tekstus ya kan? Ada dari dari yang apa yang seperti yang NIV, dari mana? Ini jelas. Jadi itu kekayaan dari manuskrip Alkitab itu. itu. Manuskrip Alkitab itu tidak ada intervensi dari kerajaan. ya Kalau mereka itu ada intervensi dari kerajaan dan boleh dikatakan produk dari kerajaan. Kalau ini adalah berjalan secara natural dan terdapat seperti itu mengenai di sini ada dan di sana nggak ada, seperti tadi bilang, mungkin dimakan rakyat. Tinggal kita waktu lihat, menurut kita yang...